Halo teman-teman, bertemu lagi dengan channel Mamang Truck. Seperti biasa, Mamang akan mengajak teman-teman untuk berkeliling mencari mainan ya. Nah, kira-kira mainan apa saja ya yang kita akan dapatkan kali ini? Tidak perlu berlama-lama lagi. Ayo ah, ikut Mamang Truck mencari mainan. Dan sebelum dilanjutkan, jangan lupa intronya dulu ya. Siap? Tarik Mam! Kita menemukan mainan banyak sekali ya Oke teman-teman Kita parkirkan dulu ya truknya Kira-kira mainan apa saja yang kita dapat kali ini Widih, widih, widih Lihat teman-teman Memang banyak sekali mainan yang kita dapat ya Lihat Mainannya berbaris rapi dan berwarna-warni teman-teman Mantul Oke, kita coba kumpulkan mainannya dan masukkan ke dalam track ya teman-teman. Let's go! Wow. Lihat teman-teman. Yang pertama kita mendapatkan sebuah ekskavator Mini teman-teman Lihat ada penggaruknya teman-teman mantap Dan yang selanjutnya sebuah mainan pickup berwarna putih teman-teman Wih keren Dan yang ini sebuah mobil Derek teman-teman Wih mantap wadidaw kita menemukan sebuah mobil dump truk pasir teman teman keren widi widi widi kita menemukan sebuah mobil Paw petrol yang bisa berubah jadi robot teman teman keren nah ini sebuah bis tayo berwarna biru teman teman lucu ya coba kita lihat lagi dan sebuah bis tayo berwarna merah juga teman-teman wow kita juga mendapat sebuah penggiling aspal teman-teman di bahasa proyeknya ini sebuah kompaktor teman-teman nah kita juga mendapat sebuah truk pengangkut sampah terbuka teman-teman mantap Wow kita juga mendapat sebuah mainan truk pengangkut sampah tertutup teman-teman Keren Nah kalau ini sebuah truk derek teman-teman Fungsinya menarik kendaraan yang mogok di jalan teman-teman Keren Widiwidiwidi sebuah truk tangki air teman-teman Mantap Oke teman-teman, truk kedua sudah penuh ya Sekarang kita bergeser ke truk kedua berwarna hijau Nah, kita mendapatkan sebuah mainan apa lagi ya Wadidaw, sebuah Jeep Offroad teman-teman Widih, widih, widih, lihat keren ya Dan kita juga mendapatkan sebuah bistayo berwarna kuning selanjutnya mendapatkan bis tayo berwarna hijau teman-teman widi widi keren wow wow wow kita mendapatkan sebuah truk pemadam teman-teman lihat di atas ada kerennya teman-teman dan juga mendapatkan pemadam water cannon teman-teman widi widi widi mantap dan ini sebuah mobil pemadam penolong teman-teman di atasnya ada kren panjang teman-teman mantap wow kita mendapatkan si raja hutan singa teman-teman dan juga mendapatkan seekor monyet teman-teman lihat dan ini sebuah panda pemakan bambu teman-teman lucu ya wadidaw kita juga mendapatkan seekor harimau sumatera teman-teman dan yang terakhir apa ini ya Wih, seekor dinosaurus brontosaurus teman-teman Dan yang ini, wih, sama juga teman-teman Seekor dinosaurus teman-teman Keren Wih, semua mainan sudah kita angkut ke atas truk ya teman-teman Lihat, banyak sekali ya mainan yang kita dapat hari ini Oke, sampai di sini dulu ya Video mencari mainan bersama mamang truk dan jangan lupa untuk ikuti terus video Mamang Truck selanjutnya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa untuk klik loncengnya ya, supaya mendapatkan notifikasi atau pesan pada video-video baru dan menarik dari Mamang selanjutnya ya. Oke teman-teman, dadah!